Kali ini kita akan belajar tentang lebih dari ya teman-teman ya. Sekali lagi kita akan belajar tentang lebih dari. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya nanti kita akan membandingkan antara benda satu dengan benda yang lain ya. Nah, langsung saja yuk kita ke contohnya. Nah, di sini ada contoh nih. Ya, ada gambar ya, ada gambar. Gambar apa nih teman-teman? Iya, gambar kelereng ya. Gambar kelereng dan ini gambar bola kasih ya? Nah, menurut teman-teman, jumlah kelereng dengan bola kasih itu lebih banyak mana sih? Nah, kan ini kan ada berapa sih kelerengnya? Iya, ada, ada tiga ya, benar. Nah, bola kasihnya ada? ada satu ya, benar. Berarti kita tulisnya gimana, teman-teman? Ya, bentuknya seperti ini, teman-teman. Jumlah kelereng. Nah, apa ini diisi tidak? Titik daripada jumlah bola kasti. Berarti gimana jumlah karetnya? Jumlah kelereng ya, lebih lebih banyak daripada jumlah bola ya. Karena jumlah kelerengnya ada tiga, Ini tiga. Ya. Kemudian ini berapa, teman-teman? Ini cuma satu, ya. Jadi, jumlah kemarin lebih banyak daripada jumlah gula kasti, ya. Oke, lanjut yuk. Nah, di sini ada susu, ya, dan disini ada donat. Nah, menurut teman-teman, enakan -teman, yang mana sih? Iya, jadi susu dan donat itu, wah, ada yang suka susu, ada yang suka donat. Oke. Berarti teman-teman sekarang hitung aja Lebih banyaknya mana susu sama donat Coba Susunya ada berapa sih tuh Iya ada Ada 5 ya kan 1, 2, 3, 4, 5 Sedangkan donatnya ada Iya benerlah gak ada 4 ya 1, 2, 3, 4 Nah berarti kita tulisnya gimana nih Nah jumlah susu titik titik daripada jumlah donat apa nih isinya nih jumlah susu titik-titik daripada jumlah donat? Ayo apa? Iya bener lagi ya Jumlah susu itu lebih banyak daripada jumlah donat ya Karena jumlah susunya ada 5 ya teman-teman kan 1 kan Ini nya 2 3 Kemudian ya ini empat dan ini lima ya oke dan ini ada empat donat saja oke nah jadi jumlah susu lebih banyak daripada jumlah donat ya yang lanjut ya nah disini ada gambar apa sih nih wah bener langsung tau nih apa oh, nih oh, ma -ma. iya bener Tangan di sini ada, ada masjid ya teman ya. Nah, jumlah rumahnya ada berapa sih ini? Ayo teman-teman hitung ada berapa? Iya bener banget ada, ada tiga ya. Ini jumlah rumahnya ada tiga, satu, dua, tiga. Gimana teman-temannya tiga? Gini ya teman Iya ya, bener. Terus yang ini masjidnya satu ya, nah satu. Tadi rata tulisnya gimana teman-teman? Nah, jumlah rumah titik-titik daripada jumlah masjid. Apa dong isinya? Jumlah rumah titik-titik daripada jumlah masjid. Iya, benar kayak tadi ya. Berarti jumlah rumah lebih banyak ya, lebih banyak daripada jumlah masjid ya. Nah, lebih banyak ya karena rumahnya 3, masjidnya 1 ya. Jadi jumlah rumah lebih banyak daripada jumlah masjid oke, lanjut ya nah, disini ada buah apa sih ini? iya, wah buah jeruk ya dengan yang sebelah kanan ini buah apa nih, pisang iya, ya. nah, kita hitung yuk, ada berapa jeruk dan ada berapa pisang coba temen hitung iya, bener, ada ada 6, 1, 2 3, 4 lima, enam ya, kita tulis di sini ada enam. Nah kemudian di sini ada pisang berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi pisangnya ada 3 kita tulis di. Gini ya teman-teman ya. Nah berarti gimana? Kita tulisnya jumlah jeruk titik-titik daripada jumlah pisang. Apa dong ini isinya jumlah jeruk titik-titik daripada jumlah pisang? Bener banget, tadi ya Jumlah jeruk lebih banyak daripada jumlah pisang, ya Karena jeruknya jumlahnya enak, sedangkan pisang jumlahnya 3, ya, kan Oke, okay. sip, lanjut lagi Nah, disini ada gambar berapa, nih? Sampo, ya Terus yang sebelah kanan, tempat sampah Iya, bener Sapunya ada berapa, nih? Saya hitung Satu, dua, tiga, ya Berarti kita tulis disini Subneting Nah ini kan tulisnya. Kemudian ini tempat sampahnya Jumlahnya Satu ya Oke kita lanjutkan lagi ya Berarti tulisnya gimana nih Jumlah sapu Titik-titik daripada jumlah tempat sampah Nah berarti Iya jumlah sapu Lebih banyak ya Daripada jumlah tempat sampah Karena apa teman-teman karena sapunya ada tiga, sedangkan tempat sampahnya ada satu ya, jadi jumlah sapu lebih banyak daripada jumlah tempat sampah, oke? Okay.